Dolar Australia USD bullish. Hati-hati aksi koreksi. Harga dolar Australia USD berhasil melakukan fase rebound dan membuat bias harian pergerakan dolar Australia USD terlihat berada dalam kondisi bullish.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 sebaliknya waspadai jika harga dolar Australia, US diterus bergerak ke bawah dan menembus level 0.74823 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 0.74560 sekian analisa forex untuk tanggal 30 Maret tahun 2022 untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081.